Akankah dolar Australia USD terus bergerak ke atas? Secara umum, bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang terkoreksi dengan berada di atas area kritis. Jika pergerakan dolar Australia (USD) tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0.72766 sampai 0.72119, maka tunggu kemunculan bentuk pola stick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, di mana ada potensi harga akan menyentuh area 0.72911. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia (US) diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72119 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71874. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silakan hubungi 081.